Tantuk saja. Maaf Farah, habis dari tadi aku lihat kamu rame saja ada apa Farah? Semalam aku belajar bersama adikku dan dia belum bisa menghafal suruh abjad Bagaimana ya caranya agar dia cepat menghafalnya? Hmm, bagaimana ya? Aha, aku ide Farah. Bagaimana kalau kita membuat tirai dari belas lokasi ini? Seperti waktu ini membuat tirai di Orchandecraft Lalu kita juga menggunakan objek biar aku bisa mulai belajarnya Wah hebat ide kamu Nami ya Ayo kita kumpulkan gelasnya dan siapkan alat dan bahasnya Yuk Aku sudah dapat kelasnya Aku juga sudah dapat kelasnya aku yang membawa alat berkahannya loh aku juga udah bawa aku bawa kertas, inar, kain hmm. kaca kayu. Kalau aku bawa benda ini, sedotan, benang dan tinta tinta merah. Kalian boleh sulam objeknya. Ayo kita mulai buatnya. Ayo. Cara membuatnya yaitu kita melukis gelas yang telah kita kumpulkan Lalu kita tunggu sampai catnya kering Yang kedua, kita gunting gelasnya yang sudah kita lukis tadi sampai membentuk seperti gurita. Kemudian, setelah dibentuk gurita, beri huruf abjad menggunakan tinta yang timbul. Beri huruf yang ada pada kaki-kaki guritanya, mulai dari huruf A, B, Sampai huruf Z, agar terlihat seperti gurita. Kita beri mata, ya. Kita beri mulut dan tentakel dengan cat kayu. Wah, sekarang sudah tampak seperti gurita. Bagus, ya. Selanjutnya. Kita susun gurita-gurita ini membentuk tirai Kita susun sesuai dengan urutan huruf abjad Huruf A sampai huruf Z Ini huruf P. Oh iya. Dan ini huruf O. Wah bagus ya para tirainya. Pasti kamu bakalan suka dengan tirai ini. Pasti dia bakalan senang menghafalnya iya namanya Nanti dia juga bisa belajar dengan teman-temannya. Hmm. Aha, aku punya nama untuk tirai ini. Apa namanya para tiramisu? milik semua. Wah bagus sekali namanya Bara. Tadi kita menamakan tirai ini.